Selama perjalanan dakwah saya di sini, banyak liku-liku lah yang saya hadapi. Di Desa Purwadzati ini ada beberapa dusun, tetapi untuk menyangkau sana itu sulit karena medahnya yang gunung, bukit-bukit, naik turun. Kendaraan ini yang selama ini menemani saya dalam berdakwah di wilayah sini, Walaupun kondisinya ya e, seperti ini tapi saya sangat bersyukur dengan adanya kendaraan ini e, saya bisa menjangkau permau wilayah di sini. Terima kasih kepada para wakif dan donatur yang telah mewakafkan motor dan Al-Qur'an melalui Badan Wakaf Al-Qur'an. Alhamdulillah dengan adanya wakaf kendaraan ini saya bisa menjangkau ke pelosok negeri. Semoga amal ibadah para wakil khatolatur terima oleh Tuhan Allah Taala. Amin jero alamin.